Oke balik lagi di channelnya Tepa Paus. Seperti biasa kita bermainnya di Kakek Zeus atau Gap of Olympus ya cuy. Oke yang buat kalian semua yang belum like-like dulu yang belum subscribe subscribe dulu semoga kalian saya selalu dan dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan apa yang diinginkan amin ya cuy ya. Oke di sini kita bawa modalnya 250 dengan b 2400 ya kan seperti biasa langsung kita gaskan aja buy tapi pada bangga bangku semua jangan memberi harapan kepada orang ya ya oke kita buy kan 240 aduh semoga aja dikasih yang mantap-mantap ya yang lebih nih. pandang oleh mata kita ya kan dengan pada bangga bangku semua yang belum like like dulu yang belum subscribe subscribe dulu dan yang belum apa ya yang belum apa ya cuy apalagi cuy yang belum bakar wujudnya bakar dulu yang belum seduhi kopinya seduhi dulu kopinya biar sensasi sensasi kehidupan itu semakin ada semakin nyaman dan semakin nikmat ya cuy ya dan buat abang-abangku semua kakak-kakakku ingat di sini saya tidak mengajak ataupun mengajarkan ke kalian untuk bermain apalagi memberi contoh ke kalian untuk bermain itu tidak sama sekali dan di disini saya hanya sekedar menghibur kalian saja ya cuy ya. Tidak memberi contoh apalagi mengajar kalian untuk bermain apalagi mengajak ya cuy ya. Yang belum bermain jangan coba-coba untuk bermain game seperti ini. Karena game seperti ini hanya orang yang tertentu saja ya cuy ya. Buat kalian yang belum bermain jangan coba-coba untuk bermain apalagi di sekarang ini ya cuy ya. Ah. Oke. Okay kayaknya di sini kita nggak balik modal ini cuy nggak lah. iya birunya jadi apalagi cuy cuman sekali doang ya kau nekinnya Oke nice kita dapat yang kira mega cuy nice rupanya ya oke birunya lagi jandanya Oke nice kuning boleh juga merah boleh Sekali doang Sekali sekali sekali sekali doang Ya cuy ya tapi enggak apa-apa nice juga Lebih besar dari yang tadi ya cuy ya mm -hmm. Ayo dong oke okay. lumayan ini mah Kali 10 cuy Oke okay. dikali dua lagi nggak mm -hmm. berapa Oke okay. sudah balik modal malahan lebih ya cuy ya mm -hmm. Oke okay. lagi nggak lagi dia ya, cuy Oke okay. kita baik lagi 240 lagi ya cuy ya dan buat abang-abangku dan kakak-kakakku uh, Yang belum like, like dulu Yang belum subscribe, subscribe dulu Yang belum daftar link GBR123 Daftar dulu link GBR123 nya Gue taruh link nya di kolom komentar ya Gue sematin juga itu cuy Klik-klik aja di situ ya kan Dan banyak event-event yang menarik buat kalian semua itu disitu cuy ada berhadiah handphone dan lain-lainnya juga sih. Gue kalau nyebutin satu-satunya gue lupa coy. Jadi yang utama aja ada handphone dan yang lain-lainnya juga ya cuy ya. Oke disini mm -mm. di sini nambah di perkalian yang lagi ya cuy. Oke, hmm nikmatnya nambah lagi ya cuy ya. Oke, okay. terkadang kalau nambah seperti ini nggak ada dikasih yang mantap-mantap nih, cuy. Tapi nggak nol ya kita ya. Kalau rejeki namanya kan itu, kita nggak ada yang tahu, cuy. Rejeki itu nggak ada yang tahu kalau kalau manusia ya. Kalau manusia ya, rejeki itu nggak ada yang tahu, cuy. <tuh> Tapi rejeki juga itu perlu dicari, cuy. Kalau kalian tidur, jak terus oh, mana dapat? ya kan? Hmm, apalagi? Tuh enggak. Telah masa enggak, ya kan? Oke. Okay. Hijau? Enggak mau konek hijaunya, cuy. Ayolah, guys. Kasih dong yang mantap-mantap. Yang nikmat-nikmat kita pandang oleh mata, ya kan? nggak hmm. Enggak mau. Oke. Okay. angkat Angkat lah guys Oke angkat Ini dia ah. Ya Kalau nggak diangkatnya Nggak balik modal kita ini cuy Kalau nggak diangkatnya Nggak balik modal Positif nggak balik modal Kalau nggak diangkatnya ini Oke diangkatnya ya Malahan lebih nih cuy Lebih ini mah hmm, Dah Lagi Oh nice banget ini cuy ini sudah melebihi batas sudah cuk oke okay, sempak sional kita dapatkan ya oke okay, kita bay dua empat delapan ya cuy ya <tik> <tik> hidung ah. Ah. Ah. Ah. gue uh, gatal cuy ah. <tik> kalau enggak enak badannya mas seperti ini cuy beresimblok ya kan batuk apalagi coy banyak deh ya kan ini penyakit-jangkit ini coy jangkit dari kawan juga jadi gue ikut ini juga ini cok nggak tahu lah ya penyakit ini suka nyangkit-nyangkit ya cuy ya apa namanya jangkit mm -mm pilek seperti kayak gini mah filek mah gue masih kuat cuy jangan sakit gigi gue nggak mampu cok sakit gue eh, sakit gigi gue nggak mampu sumpah siapa sih yang tahan sakit gigi cuy gue mau lihat gue mau ngerasain kalian gimana reaksi sakit gigi gue mau lihat gimana cuy sakit gigi itu nggak bisa ditahan coy sumpah sakit perut sakit gigi lebih nyaman sakit hati coy Yang tergores luka dengan seseorang perempuan coy Lebih baik itu daripada lebih sakit gigi ini. Uh. Nah kalau pilek mah gue anteng-anteng anteng aja coy uh. Apalagi pusing kepala gue mah kuat orangnya Kalau sakit gigi aja gue gak kuat coy Fisik gue lemah di gigi coy <laughs> Kalau penyakit lain ayo maju semua <laughs> Gue gak takut tapi jangan sakit gigi gak kuat ya. oke diangkatnya mantap ngomong-ngomong saldo kita udah 1 juta nih cuy ngomong-ngomong 1 juta sudah 1 juta lebih sudah mega kita dapatkan ini cuy juta eh, 126 juga ya cuy ya diangkatnya lagi dikonekin lagi iya berapa jadinya totalnya cuy eh, eh, 150 1.150.000 apakah ada lagi yang dikasih yang mantap-mantap Nggak mau dia cuy ya e, Oke okay. Disini kan sudah ada peluang buat WD ya. Sudahlah langsung kita WD Ini aja ya cuy ya Oke okay, terima kasih buat abang-abangku semua Semoga kalian sehat selalu dan dimorahkan rezekinya Dan di sini gue pamit dulu untuk diri Gue Tepapa Uus bersama GB 1 Dari pengen cabut undur diri See you next content next video Berjumpa lagi di video selanjutnya See you bye bye